Bagaimana? Eh, eh, ini kan kucar? kita tidak boleh klik sini lagi ya, Abah? Bagaimana? Hmm. Tidak? Oh, hmm, yang curang punya. Tidak. Tidak. yang baru. Yang baru? Di hmm. mana, Abah? Tidak yang mana tadi ya kita nih hmm. yang belapa tuh oh, yang eh apa kita udah bayar udah bayar hoi kita curi banyak <tuk> <lantanya. tuk> aril eh itu eh, dah... yang endaku uh. ayo iya tunggu udah sini kita main nih Waduh. Di mana kita belajarnya? Hmm. Eh, sudah. Ih, itu itu sudah ini sini. Kita sama Pak Polisi. Kita cepat, Bah. ada kita ini aja ini yang morto bagus oh iya oh, yeah. <laughs> gede lagi dan bapak kerupuk Mama. Eh, wah, oh, gimana? <laughs> oh, duda yang terjumpa, nggak tahu jalan pulang. Mana tu? Mana dek ni? Eh, tahu ada jalan pulang. Di mana ini? Mana dek? Mana dek? Eh, habis oh. tu. coba coba dia di dia atas mana dia petanya sini Tunggu. Tunggu. Hmm oke kita ke sana. katanya tuh ada panahnya arah panahnya tuh ikutin panahnya, oh itu rumah kita kok oh, salah. bentar, bumi mana man bentar bentar ya? sini ba. mana? sini ini rumahnya oke kita pergi sini ya bapak yang pergi hmm. Jalan, mana dia tu? Ah, ok, oh, belok, lurus, cepat cepat cepat. Oh, sampai kita lagi. Hmm, kita pakai mobil di dalam air dek. Ketemu mungkin sama spombok, tak? Ah? Tak naik. sini. Oh. Buset. Apa papan ke itu rodanya? Eh. Ini. Dia miring dia tuh. Enggak bisa naik dia. Sini. Sini lewat. Oh, ya di lagi Lo jog, jog, jog, jog, Ke sini. Ya bisa juga di situ deh. Balik. Sudah balik lah, hmm. lah. Mana ya? Hmm oh sini iya hmm. aduh hmm. bapak kira pergi cepat iya nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. oh bisa ternyata berhasilude terjebak kemana Ber ini berhasil keluar dari sini laut oh kita terbang deh Duh. siu Lompat tinggi, pakai mobil balap. Di situ. Oh, ini rumahnya. Udah sampai, mau mm udah -hmm. sampai. Oh, udah capek udahnya.